Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang sudah ngeser -nge semua video-video kita ya. Hari ini aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan saya Olavya dan tentunya harus masih tetap semangat ya. Supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat kita resah dan gelisah, membuat kita galau. Dan membuat kita nggak semangat lagi buat ngapa-ngapain Ya memang gitu ya Ditambah lagi obrolan tetangga Obrolan teman-teman yang mungkin hari ini Menjadikan kita sebagai Sumber bahan gosipin mereka ya kan Kayak kurang kerjaan aja sebenarnya. Tapi ya udahlah, memang begitulah keadaan kita hari ini ketika kita dalam keadaan berhutang, bermasalah, nggak berprestasi, ya memang kita akan menjadi bahan omongan orang lain. Tapi nggak usah dipikirin, karena besok lusa siapa yang tahu? Bisa saja kita menjadi lebih kaya dari mereka. Amin, ya Robbal Alamin. Oke, okay. hari ini kita pengen ngasih tahu ke kalian sebuah peraturan yang sudah dikeluarkan afpi dan langsung dari ojk. Ya, beberapa peraturan yang harus kalian tahu yang ternyata tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol kepada kalian. Walaupun hari ini kita masih punya utang dan gua yakin banget 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau menyelesaikan masalah hutang ini dengan cara melunasinya Hanya saja memang kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini semua memang masih cukup tergolong susah Tapi yakinlah setiap masalah pasti ada solusinya Dan masalah yang hari ini kita hadapi sudah pasti bisa kita lewati ketika kita tidak melakukan kesalahan lagi Ketika kita tidak lagi gali lubang tutup lubang. Ketika kita memang memantapkan diri untuk bisa keluar dari zona aplikasi pinjol ini. ya, Oke, apa aja sih bang yang gak boleh lagi dilakukan oleh aplikasi pinjol. Sama subscriber yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Oke, ini hal yang perlu kalian ketahui. Ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Dan ini menjadi hak kalian Walaupun hari ini kita masih dalam keadaan berhutang Yang pertama Perusahaan fintech pendanaan Selaku kuasa pemberi pinjaman Dilarang ya Dilarang melakukan penagihan Dengan cara mengintimidasi Nah hari ini Banyak banget laporan dari teman-teman kita Dari subscriber-subscriber ini Bahwasannya banyak yang mendapatkan intimidasi Nah untuk teman-teman yang mendapatkan perlakuan seperti itu Langsung coba cek apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak Kalau seandainya ilegal gak usah dibayar lagi Kalau yang legal gimana bang? Hari ini kenyataannya di lapangan banyak banget yang ilegal itu juga Yang legal OJK itu juga melakukan intimidasi Segera laporkan kepada pihak api dan OJK Caranya bagaimana bang? Kalian bisa ngecek satu persatu video-video yang udah pernah kita share. Dan gua gak bisa ngejawab satu persatu pertanyaan kalian guys. Kalianlah yang seharusnya lebih aktif untuk mencari tahu dan informasi serta menambah ilmu. Supaya nanti kalian gak panik lagi ketika berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Nah ini Afpi udah ngasih tahu bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak boleh melakukan intimidasi kepada kalian. Ya, itu yang pertama Dan yang kedua katanya Aplikasi pinjol itu nggak boleh melakukan kekerasan fisik dan mental Jadi udah cukup jelas nggak boleh melakukan kekerasan fisik dan mental Oke okay lah kalau untuk fisik saat ini masih cukup jarang terjadi ya Kalau seandainya itu terjadi Kalian boleh langsung laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian Atau teriakin maling aja sekalian Kalau seandainya mereka melakukan kekerasan fisik Ya jelaslah. Mereka datangnya mungkin dengan cara teriak-teriak, tapi itu udah jarang terjadi saat ini. Karena subscriber dan debitur yang -debit -debit belum mampu melakukan pembayaran itu udah cerdas. Mereka rekam ketika seandainya debt collector lapangan itu datang ke rumah, jadi kita punya bukti. Nah, kekerasan mental ini hari ini yang masih sering banyak terjadi. Dan ini cukup mengganggu psikologis kejiwaan kita hari ini. Mengganggu konsentrasi bekerja kita mengganggu emosional kita ketika berkeluarga. Jadi untuk ibu-ibu yang hari ini masih merasa tertekan secara mental, jangan dong dilampiaskan kepada keluarga, jangan marah-marah dengan anak-anaknya, harus tetap telaten ya mengurusin suami dan tugas-tugas istri yang lain, ya kan? Biar nggak ketahuan sama suaminya. <laughs> Oke, itu yang kedua, nggak boleh melakukan kekerasan fisik dan mental. Dan yang ketiga, apalagi bang, yang nggak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol kepada kami. Yaitu cara-cara yang menyinggung sara Ada yang udah pernah mendapat perlakuan seperti ini Cara-cara yang menyinggung sara Atau merendahkan Harkat martabat Serta harga diri penerima pinjaman Masih banyak ya Hal ini terjadi di lapangan Aplikasi-aplikasi pinjol itu Mengedit-edit foto kalian Mereka menyebarkan data-data pribadi kalian Mereka mempermalukan kalian Ke semua kontak yang ada di handphone kalian hari ini itu nggak boleh Itu ada undang-undang ITE nya Laporkan saja Apabila memang hal itu terjadi kepada kalian Apabila memang mereka Merendahkan harkat martabat Mereka bilang kalian ini Misalnya kalau kemarin-kemarin itu di 2019 Mereka mengedit foto kalian tuh Menjadi open booking Nah itu sudah Memfitnah sudah melakukan penyebaran data, dan mereka sudah mengada-ngada. Itu segera saja dilaporkan. Kalau seandainya hal itu kembali terjadi, ya mereka nggak boleh merendahkan harkat dan martabat si peminjam. Jadi, udah cukup jelas. Dan yang selanjutnya, mereka itu nggak boleh melakukan hal itu kepada kalian, baik secara langsung ataupun lewat dunia maya, ya kan? Terhadap si peminjam, harta benda, kerabat. Rekan dan keluarga, hari ini banyak yang melaporkan, "Bang, orang tua saya, mertua saya, kakak saya, suami saya, istri saya, hari ini dikejar-kejar sama pinjol, bang, bilang sama orang-orang yang mendapatkan kabar seperti itu agar untuk tidak direspon." Gak boleh ya, itu udah jelas. Ini peraturannya langsung dari api, terus apa lagi, bang? Waktu penagihan, nah. Kalian harus tahu kapan sebenarnya waktu penagihan itu boleh ditagih ya. Kalian itu boleh ditagih itu dari jam berapa ke jam berapa? Hari ini banyak juga yang melapor, Bang. Aplikasi pinjol ini menagihnya jam 9 malam, jam 10 malam. Sebenarnya jam berapa sih ya menagih pinjol itu yang dibolehkan oleh pihak API? Ingat, pukul awal mereka boleh menagih itu jam 7 pagi. Pagi banget ya, iya. Tapi itu sudah menjadi peraturan. Dan mereka boleh menagih kalian itu jam 7 pagi Sampai dengan pukul 20 jam 8 malam Boleh mereka menagih sampai dengan pukul 8 malam Lebih dari situ maka dinyatakan mereka melanggar peraturan Segera laporkan Apabila memang hal itu terjadi kepada kalian Dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8 malam 20.00 Jadi sudah cukup jelas Mereka tidak boleh lagi Melanggar ketentuan-ketentuan yang tadi gue jelasin kepada kalian ya Selain waktu di atas penagih dilarang melakukan penagihan Dan untuk kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran Tugas kita hari ini satu Fokuslah bahwasannya hari ini setiap masalah itu pasti ada solusinya Dan hari ini kita ditugaskan untuk memilih solusi terbaik Yang hari ini tidak memiliki efek samping Contohnya seperti apa kalau kalian meminjam lagi di aplikasi yang lain hitung-hitungannya sudah pasti rugi itu yang pertama ya kan kita sudah pasti akan membayar denda bunga platform dan itu segala macam kalau seandainya bang aku Minjam lagi sama saudara tapi nggak ada bunganya ya boleh sih kalau selama itu kalian bisa jamin tanggal pembayarannya kapan nanti kita khawatir yang seharusnya kita hanya berurusan dengan aplikasi pinjol malah melebar-lebar lagi dengan urusan keluarga. Teman, ya kan? Makanya bersabarlah dan jangan panik, dan jangan melakukan tindakan negatif apapun. Ya, masalah ini kecil. Hari ini terasa besar karena kita belum punya uang. Itu saja, dan jangan diperbesar dengan melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan lagi ada korban yang berjatuhan Hanya karena masalah aplikasi pinjol Bersabarlah ya Pasti ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi Nah kalau seandainya kalian hari ini nggak bisa semangat Kalau hari ini kalian masih terus-terusan saja Mengurung diri setelah Ya mungkin disebar data Dipermalukan oleh aplikasi pinjol Maka nanti akan berkembang Gosip-gosip baru Dan itu menjadi masalah sama kita sekarang Jadi untuk Menampilkan pick semua gosip-gosip yang sedang beredar hari ini kalian harus tampil ke permukaan kalian harus bisa jelaskan kepada orang-orang yang mendapat data-data pribadi kalian itu bahwasannya itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas sama pemerintah Indonesia jadi udah cukup jelas jangan menarik diri dan jangan sering-sering mengurung diri nanti kita khawatir banyak bisikan-bisikan setan yang membuat kita Bertindak di luar nalar, bertindak kesalahan membuat kita semakin hancur lebur. Ya, oke, okay? mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita segera jadi orang kaya, bisa melunasi semua utang-utang dan gak berkenalan lagi sama yang namanya pinjol ataupun mungkin peleter Oke, okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.